Dulu kita sahabat Dengan begitu hangat Mengalahkan sinar mentari Dulu kita sahabat Berteman bagai ulat Berharap jadi kupu-kupu Kini kita melangkah berjauh-jauhan Kau jauhi diriku karena sesuatu Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan Namun itu karena ku sayang Persahabatan bagai kepompong Mengubah ulat menjadi kupu-kupu Persahabatan bagai kepompong Hal yang tak mudah berubah jadi indah Persahabatan bagai kepompong Maklumi teman hadapi perbedaan Persahabatan bagai kepompong Semua yang berlalu Biarkanlah berlalu Seperti hangatnya mentari Siang berganti malam Sembunyikan sinarnya Hingga dia bersinar lagi Kini kita melangkah berjauh-jauhan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 Persahabatan pakai kepompong, Hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan pakai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan. Persahabatan pakai kepompong, kepompong. Oh... Oh uh, um.